Salam listrik bosku. Kesempatan kali ini ini bosku. Saya akan mengulas ini motor listrik. Motor listrik keluaran terbaru dari Goda. Ini tipenya Golden Lion bosku atau Goda 200. Nah, untuk tampilan singkatnya Tampilan ini bosku ya, menurut saya sih ini mini mirip isiko, cuman juga ada campuran dari N9. N9 punyanya Uwinfly. Coba kita lihat tampilan depan ini yang nggak buang sekali dengan rasa-rasa dari N9 cuman ini bukan Yenula Wasku ya ini goda ini cukup unik sih Wasku depannya sini luas ini luas kalau untuk yang punya nyai kan agak sempit mungkin jaraknya segini dan kaki itu kalau saya duduk itu agak gini Wasku nah yang perlu bosku tahu motor ini dibanderol dengan harga 8 jutaan bosku motor listrik ini kalau misalkan pertanyaan sudah bisa diurus suratnya masih belum masih belum masih penjualan off the road saat ini masih penjualan off the road ya. kita lanjut spesifikasinya aja bosku ya dari versi dari Isigo plus n9 bahkan mungkin ada bau-baunya new love summer ini bosku Cuman kalau tampilan depan sini nggak buang bosku, ini sudah mirip N9, N9 sekali ini. Nah, langsung spesifikasinya aja bosku. Nah ini goda ini, Golden Lian ini, ini jarak tempuhnya diklaim bisa sampai 100 kilo bosku. Cuman kalau selama untuk penjualan gini, penjualan unit yang kata yang saya bilang harga 8 jutaan itu jarak tempuhnya cuma 50 50 kilo. 100 bisa upgrade 100 kilo itu kalau misalkan beli baterai cadangan. Nah, tempatnya baterai itu nanti ada di sini, Bosku. Nah, di sini. Ini tempatnya baterai. Kalau misalkan mau beli cadangan sudah disediakan soketnya. Kalau misalkan Bosku mau untuk yang kapasitas jarak tempuhnya 100 kilo. Nah, selanjutnya untuk Power BLDC-nya, BLDC-nya itu masih menggunakan hub dan kapasitasnya itu 800 watt 48 volt bosku ya. Nanti bosku bisa cek lah di sini. Nah di sini di dinamonya. Nah selanjutnya untuk beban muat ya beban muat rata-rata sama 150 kg bosku cuman ini kalau untuk muatan boncengan mungkin kurang nyaman karena kalau misalkan yang orangnya kayak saya gini kurus-kurus gini masih muat masih muat itu pun sempit-sempitan kalau misalkan yang orangnya yang gemuk ya enggak disarankan sih kalau yang ini ini untuk yang badan-badan kecil bosku slim badan-badan slim Nah baterai sudah, jarak tempuh sudah, kecepatan maksimal Kecepatan maksimal sama lah kayak yang tipe-tipe lain Ini sudah Kalau tanpa beban bosku ya, kita cek aja bosku ya langsung Ini mas Nah ini tanpa beban 55 km per jam Mirip sama kayak New Love Summer Nah ini ada pengatur kecepatan, lampu. Ini lampunya. Ini buat ngatur lampu jauh dekat, rating Nah, ini bell. Ini bukan tombol on off. Ini kayaknya switch baterai bosku. Dan ini juga saya coba juga belum, belum tahu cara fungsinya apa. Karena mungkin belum terpasang baterainya. Ini mungkin untuk switch baterainya bosku. Kalau baterai bawaannya sendiri itu ada di sini, seperti biasa di bawah sini. Bukanya di sini bosku. Nah ini, ini dibuka bawah sini baterai. Pengecasan di sini, remnya masih tromol semua depan belakang. Ukuran rodanya, ukuran bannya itu 10 in ini kali. Tiga. 3 ban ukuran banyak 3 ukuran lebar banyak tiga. kalau ukuran incinya 10 bosku nah yang menarik itu ini dipakai ban bergeri kayak bergerigi gini loh, bosku apa mungkin mau digunakan untuk dibiar tahan biar bisa jalan di tempat lumpur atau enggak tahu sih gimana bosku ya nah selanjutnya yang beda juga ini bosku di planger ini bisa dipakai buat box kalau misalkan bosku yang suka tambahan box ini mungkin di sini bisa alternatifnya cuman mungkin kenapa dikasih gini karena mungkin jika misalkan misalkan ada permintaan misalkan yang ingin sekalian beli baterai cadangannya di sini soalnya kan tempat baterai cadangannya kan di sini nanti ada boxnya di sini jadi ini udah nggak bisa buat tempat bagasi diganti di sini, tapi untuk boxnya beli sendiri ya bosku ya. Nah harga 8 jutaan itu belum termasuk baterai cadangan bosku ya. Harganya sekitar 8 jutaan belum termasuk baterai cadangan. Untuk garansinya sama bosku, sama-sama baterai 6 bulan, kecilkan 6 bulan, motornya 2 tahun. Maksudnya motor dinamo bosku ya dinamo Hai sama-sama juga dilengkapi keilnya sistemnya ini bosku sama Oh mohon maaf bosku untuk kapasitas baterai itu 60 volt bosku ya 60 volt 20 ampere iya kapasitas baterainya 60 volt 20 ampere untuk yang tipe ini saya alat lagi ya kalau mungkin saya tadi saya bilang 48 atau mungkin saya belum ucapkan untuk baterainya 60 volt 20 ampere masih menggunakan SLA aki kering aki kering Shockbreaker nya nyaman Masih luas ini, nanya masih luas? Mungkin cukup sekian dulu, bosku. Ya, saya jembrengin. Woi, saya jembrengin. Saya ulas untuk tipe motor listrik Golden Lion ini, bosku. Bila ada kata atau salah, ulat salah ucapan, saya mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung komen aja di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung hubungi nomor yang tertera di deskripsi jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa subscribe, like, komen dan share bosku ya sekian dulu bosku saya akhiri salam listrik